Pak Haji, kalau boleh saya tahu ini masjid berdirinya tahun berapa, Pak Haji? Sampai tanggal 20-an dah. Tanggal 20-an bulat tahun? Tahun 2008. 2008, 2008. 2008. 2008 ya. Rencana ini mau jadiin masjid, masjid. ya? Masjid. Iya, tapi kan udah ini udah statusnya masjid, masjid atau masjid belum? Sudah, udah. Udah udah udah udah 8 tahun. Pakai jumatan. Iya, udah oh, 8 iya, tahun. pakai jumatan. Mm -mm. Uh, terus juga kita mulai apa? Aktivitas. Mulain aktivitasnya itu dia sekitar, sekitar gitu gitulah hmm. tahun 2008. Hmm. Ya aktivitas hari ini masih digunakan jamaah hmm. untuk sholat hmm. kegiatan yatim piatu hmm. terutama asih syin ya yang ya, aktif iya. tempat di sini. Ya, ya mudah-mudahan ini masjid bisa barokah bisa manfaat Amin. buat lingkungan gitu. Dan juga ini buat jadi dua tingkat. Rencana tadi ya. mau dibikin dua tingkat Bukan rencana sekarang emang jadi dua tingkat Iya dua tingkat ya, mau dua ah. tingkat, ya. Hmm, ah. Tinggal proses tinggal penyelesaian proses, ya. Pak aja ada yang nanya lagi gaya ini aktivitas kegiatan di masjid ini apa apa coba aja ya. Ya kegiatannya subah setiap ibu-ibu itu pengajiannya setiap hari minggu setelah baca johor yeah. dan juga anak-anak anak-anak yatim asih payasin ngajinya juga di sini mm -hmm. setiap malam berbok dan juga ada juga pengajian anak-anak yang rutinnya setiap sore setiap baca ada maghrib. Yeah. itu kalau yang di atas tadi itu buat Rencana mungkin kalau ada santri yang mau nginep atau kegiatan-kegiatan lain -kegiatan, ya buat itu aja. Insya Allah itu kalau kedepannya buat pondok. Ya mau dibikin pesantren Ia, gitu. Pesantren ya, ya. Itu emang kita sangat membutuhkan dari dulu gitu. Mm -hmm. Barangkali kita kedepannya biar lebih maju daripada yang sekarang ini. Iya iya. Uh, itu ngomong-ngomong Pak Haji itu selama ini Pak Haji menyari dana kemana aja nih untuk pembangunan masjid? Iya saya yang nomor pertama saya ke masyarakat, minta bantuan masyarakat di sekitarnya Dan juga mungkin kita ke para pengusaha-pengusaha model kayak ke Madura gitu kadang-kadang hmm. ke warung-warung Jadi kita belum bisa siar kemana-mana gitu, hmm. jadi kita hanya mengambil lingkungan aja selama ini per bulan rata-rata dapat berapa sih ya, untuk pembangunan ini? Sekitar 2 juta 3 juta dapat per bulan, ya. gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan pembangunan masjid total biaya yang digunakan, apalagi sampai sekarang mau di tingkat dua berapa itu pak? total yang digunakan? Minimal satu setengah miliar. Satu setengah miliar ya? ya? Rampung semua itu total. Ya, ya. Ya mudah-mudahan kita doan bersama Pak Haji bisa lancar dan mudah-mudahan dapat donatur-donatur lain. Amin. Ini adalah real apa adanya, dan lokasinya di Rawajulang. Lain ini Pak Haji sendiri sebagai pengurus dan DKM-nya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Gimana Pak Haji rencana pembangunan ini? Apa harapannya buat? Para donatur dan rekan yang lainnya? Ya juga saya mohon bantuan-bantuannya dari para donatur barangkali ingin berapa namanya berpartisipasi buat pembangunan ini kami sangat membutuhkan sekali bantuannya dari para rekan-rekan semua mungkin ada donatur-donatur yang ingin membantu kami juga sangat mengucapkan banyak terima kasih. Ya, buat para pengusaha limbah ya, khususnya pengusaha, di ya. Mekarwangi ya Pak Jia, ya. mudah-mudahan bisa. Cepat menyelesaikan pembangunan ini. Terus, Pak Haji, gimana ya? Kalau ada orang pengen membantu ini, apa langsung ke Pak Haji datang atau lokasi ini masih di mana nih? Ya, kalau membantu, kalau bisa langsung ke Rawajulang lokasinya di RT 0502, Ntarwangi. Ya. juga di sini sangat ini sekali itu buat segala apa tuh yang kita buat, kebutuhan-kebutuhannya itu benar-benar membutuhkan, bener -bener membutuhkan. Iya, jadi kalau yang membantu datang langsung ke Mekarwangi, RT, RT 0502. Iya, atau ke langsung ke Pak Haji Nalim nih. Iya, Bapak sendiri ya.